GBP/USD Bearish; Perhatikan Sedang berkonsolidasi. Bias harian pergerakan GBP/USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga GBP/USD sedang berkonsolidasi di atas area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.31237 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.31659. Sekian analisa forex untuk tanggal 6 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212